Pada kesempatan kali ini cuy, gua mau share dan membahas info update terbaru yang akan rilis di game Free Fire Mulai dari ada apa saja event yang akan hadir pada event spesial Halloween sampai dengan hadiah-hadiah spesial event keren ini Oke, okay. jadi hari ini tanggal berapa cuy? Yaps, betul sekali Sekarang kita sudah memasuki akhir bulan Oktober Tepatnya tanggal 24 Oktober 2021 Yang dimana sebentar lagi kita akan memasuki atau memperingati atau merayakan Hari perayaan Halloween yang jatuh pada tanggal 31 Oktober nanti Dengan ini dikabarkan akan hadir event spesial bertajuk Halloween di game Free Fire untuk apa saja event dan hadiah-hadiah yang akan hadir pada event spesial Halloween ini Kalian bisa simak pada pembahasan berikut ini cuy Kalau youtuber kan gitu ya Yang pertama ada pembaruan baru pada tampilan airship di in-game Free Fire Untuk desain tampilannya lebih kayak kapal bajak laut gitu nggak sih? Dengan desain ukiran-ukiran gitu Dan ditambah dengan logo kepala skeleton atau tengkorak Yang kedua ada pembaruan pada tampilan pesawat pada in-game Free Fire Untuk keseluruhan dari desain tampilannya itu masih tidak jauh berbeda dari desain airship barusan Yaitu desain layaknya ukiran-ukiran gitu dan desain menyerupai wajah skeleton atau tengkorak Yang ketiga ada pembaruan baru pada tampilan airdrop dan loot out airdrop Untuk desain tampilannya lumayan sih Dengan warna dasar pink keunguan dan ditambah dengan logo kepala skeleton atau tengkorak Yang keempat ada empat skin penutup kepala terbaru Yang pertama ada skin penutup kepala Turbante Daurado atau Turban Emas untuk desain bentuknya kayak penutup kepala adat budaya gitu ya cuy yeah. Jika kalian ada yang tahu skin ini tuh mirip atau sama dengan penutup kepala adat atau budaya mana Kalian bisa bantu dengan cara komen di bawah ya okay. Yang kedua ada skin penutup kepala palacada atau pembadutan Untuk desain tampilannya keren sih Cuman kurang cocok aja buat digabungin sama set bundle favorit atau andalan kita, cuy. Dan seperti yang kalian lihat sekarang nih, skin ini memiliki bentuk layaknya topi kerucut ulang tahun gitu, terus ditambah dengan desain kartu, topeng badut dan desain rambut berwarna ungu. Yang ketiga ada skin penutup kepala Pala Cada atau Pembadutan. Dengan bentuk dan desain yang sama dengan warna ungu muda atau pudar. Yang keempat ada skin penutup kepala palacada atau pembadutan. Dengan bentuk dan desain yang sama dengan warna kuning dan biru tua. Yang kelima ada skin terbaru dari parasut. Untuk desain tampilannya cukup keren Dengan desain logo kepala skeleton atau tengkorak Dan dua bunga berwarna kuning dan merah di bagian tengah atas dari skin ini Yang keenam ada skin terbaru dari senjata katana gold dream tribute Untuk desain tampilannya keren parah sih ini cuy dengan desain tampilan seperti pedang katana di anime-anime gitu. Terus ada desain seperti topeng di atas dari pegangannya. Dan ditambah lagi dengan adanya animasi kayak aura-aura berwarna merah keorenan yang membuat skin ini tuh kelihatan lebih keren. Dan kalau kita perhatikan skin katana ini juga memiliki fitur notifikasi atau pengumuman kill. Dengan kata lain, skin katana ini termasuk ke dalam skin katana lobby cuy. Gimana? Tertarik mengoleksi skin katana ini cuy? Yang ketujuh ada skin terbaru dari Surboard Gold Dream Skyboard. Untuk desain tampilannya keren juga nih. Dengan bentuk yang lumayan epic, terus ada desain logo kepala skeleton atau tengkorak, dan ditambah dengan animasi kayak aura-aura dengan kombinasi warna merah dan kuning keemasan Yang kedelapan ada skin terbaru dari senjata sabit gold dream tribute atau para Voice. Untuk desain tampilan sampai dengan bentuknya mirip dengan senjata pencabutnya Wa gitu ya cuy Terus ada desain kepala skeleton atau tengkorak di bagian ujung atasnya dan ditambah dengan animasi efek kobaran api yang membuat skin ini tuh terlihat lebih sangar dan serem untuk dibawa di in-game Free Fire ya kan. Yang kesembilan ada skin terbaru dari tas atau backpack. Yang dimana skin tas ini memiliki 3 tampilan berbeda dari setiap levelnya. Ini untuk tampilan dari level satunya. Ini untuk tampilan dari level duanya. nya. Dan ini adalah tampilan dari level tiganya. Yang spesial dari tampilan level tiganya adalah tambahan animasi kobaran api pada bagian matanya, terus guguran bulu berwarna hitam dan efek cahaya pada desain tulang belulangnya. Yang kesepuluh ada skin terbaru dari Gluol Floral Tribute Jadi skin Gluol Floral Tribute ini tuh ternyata dikabarkan akan rilis pada event spesial Halloween besok cuy Untuk full tampilan dari skin Gluol ini tuh bagaimana sudah pernah gua bahas di video sebelumnya ya Yang ke-11 ada skin terbaru dari senjata Thompson dan Korp yang pertama ada skin terbaru dari senjata Thompson Untuk animasi up-nya epic juga nih ya kan Dengan desain wajah sesosok makhluk misterius Seperti penghuni suku pedalaman gitu Dan ditambah dengan animasi kayak aura-aura berwarna merah keorenan Terus hembusan angin dan efek bongkahan atau sobekan kertas yang terlihat seperti terbakar gitu. Untuk statistik dari skin Thompson ini adalah red of fire plus 1, akurasi plus 2, dan untuk reload speednya minus 1. yang kedua ada skin terbaru dari senjata chord untuk desain tampilannya masih sama dengan skin-skin senjata gratisan pada umumnya cuman di sini yang beda hanya dari segi tema dan warnanya saja sih dan rumornya statistik dari skin chord ini adalah Red of fire plus 1 reload speed plus 1 dan untuk magazinnya main 1 untuk di beberapa server, kedua skin ini rilis pada event Weapon Royale. Dan ada yang dirilis pada event shop dengan bentuk kret skin senjata. Dan kalau menurut gua pribadi, kemungkinan kedua skin ini akan hadir pada event weapon royale bertajuk atau bertema Halloween Atau pada web event berhadiah skin senjata Yang ke-12 ada kalender event Halloween Nah, nantinya untuk kalender event Halloween di server Indo tidak jauh berbeda dari kalender event yang inilah ya yang ke-13 ada set bundle terbaru Mr. Espiral Untuk desain tampilannya kayak nggak asing cuy Mungkin Garena terinspirasi sama Tobi atau Obito di serial Naruto si Gojek Atau pahlawan Bansos Atau Naruto si Kata Panglima Tempur Yang dimana set bundle ini terdiri dari skin baju jubah dengan aksesoris sorban gitu Terus skin celana hitam polos Terus skin sepatu boot hitam, skin rambut jambul dengan desain aksesoris tindik di kedua telinganya, dan ada skin topeng dengan desain kombinasi warna hitam dan putih Untuk di Free Fire server luar set bundle ini ada yang dirilis pada event gratisan seperti pada kalender event Halloween tadi Terus ada juga yang dirilis pada event Escola Royal. Ada juga yang dirilis pada event web berhadiah set bundle. Dan ada yang dirilis pada event spin pada Lucky Royal. Dan kemungkinan untuk di Free Fire server Indo akan rilis pada event mission web atau pada event gacha berhadiah set bundle. memberaninya si AA <tuk> Aku kan, dinjal, kan. <tuk> <tuk> Yang ke-14 ada tampilan lobi terbaru spesial Halloween. Yang ke-15 ada set bundle baru capa The Lost Meortos dalam bahasa Portugis yang artinya jubah orang mati. Meskipun set bundle ini tuh tidak memiliki animasi atau efek yang keren, tapi untuk desain tampilannya keren parah sih ini. Yang dimana set bundle ini terdiri dari skin baju jubah, terus skin celana, skin sepatu, dan skin rambut jambul atau mohak berwarna pirang Dengan desain pleret atau jalan kutu yang membuat set bundle ini terlihat lebih kece dan nakal Waduh. Yang paling gua suka dari set bundle ini adalah skin rambutnya cuy karena bakalan keren banget sih, kalau kita gabungin sama set bundle lain ya kan? Udah sih, auto gak sabar buat dapetin nih. Yang ke-16 ada dua set bundle spesial event Halloween. Yang pertama ada set bundle Michly untuk karakter cowok. Untuk tema dari set bundle ini sendiri, seperti acara party kostum Halloween gitu ya. Boleh-boleh ini set bundle gitu kan cuy Yang dimana set bundle ini terdiri dari skin baju jubah Dengan aksesoris kayak bulu gitu berwarna kuning di sekitar lehernya Dan desain logo wajah dalam bentuk topeng di bagian belakang Terus ada skin celana, skin sepatu, skin rambut dengan desain dua pleret dan skin topeng Um, kenapa banyak banget skin rambut dengan desain peleret-peleret ya kan Jangan-jangan <SILENCIO> <SILENCIO> Garena terinspirasi dari style-style rambut anak sekarang nih Anak zaman now nih Boleh lah, boleh lah Biar kayak, aduh, kayak berandalan gimana gitu ya kan Tapi, uh unik sih, unik, unik, unik nih yang kedua ada set bundle garbans untuk karakter cewek Untuk desain tampilannya masih 11-12 dengan desain dari set bundle versi cowoknya Cuman ya namanya untuk atau versi cewek ya harus didesain secewek mungkin Agar memiliki perbedaan walaupun hanya sedikit ya kan Dan seperti biasa selalu kalau bundle couple tuh yang lebih keren pasti yang cowok ya kan kalau yang cewek mah kebanyakan ditaro di event-event gratisan karena kurang spesial aja atau kurang keren lah. Kalau yang cowok mah auto ya kan pakai diamond. <laughs> Dan rumornya kedua set bundle ini tuh rilis pada event diskon Mystery Shop selanjutnya dengan tema Halloween. Um, apakah akan hadir Mystery Shop part atau web 2 di game Free Fire nih cuy? entarlah Kalau ada info lanjut dari info ini Bakalan secepatnya gue share kepada kalian semua Jadi buat player-player gratisan harap sabar dulu ya kan Dan tidak hanya itu saja Masih ada banyak sekali event dan hadiah-hadiah bonusan Yang akan hadir pada event spesial Halloween kedepannya Seperti event mengumpulkan token Menukarkan token Event login berhadiah Dan kawan-kawan jadi kita tunggu info lanjutnya ya cuy Oke okay. Oke okay. mungkin cukup segini aja untuk video kali ini jika kalian suka dengan video ini bisa kalian like dan share ke teman-teman kalian supaya mereka itu tidak ketinggalan info update terbaru dari game free fire gua adisi shutup cabut dulu sampai jumpa di info-info update terbaru dari game free fire Battleground salam update Fuck it. Oh,